Hidup kita sekarang di bawah, kita jatuh. Tapi tidak semua hal yang jatuh itu buruk. Hujan jatuh daripada langit turun ke bawah, sebagai permulaan kepada kehidupan yang baru.